Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 140 Di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Atau biasa kita singkat dengan IPAS Di kelas 4 Baik sebelum kita bahas soal-soalnya Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, kita tunggu. Baik, di halaman 140 ini ada 6 soal yang perlu kita jawab di Mari Refleksikan. Nah, kita akan jawab dari soal nomor satu dulu. Soal nomor 1, menurut kalian, apa kekayaan daerah kalian yang paling penting? Mengapa? <tuh> Jawabannya Menurut saya, kekayaan daerah saya yang paling penting adalah tanah yang subur yang digunakan untuk pertanian Karena melalui tanah yang subur pada sawah dapat menghasilkan padi yang menjadikan, yang menjadi makanan pokok orang Indonesia Soal nomor 2 Menurut kalian, adakah keterkaitan antara Kenampakan alam atau bentang alam Daerah tempat tinggal kalian Dengan potensi kekayaan alam Yang dimiliki daerah kalian Coba ceritakan dengan singkat Jawabannya ada Daerah saya merupakan daerah dataran rendah yang memiliki banyak sawah dan tanah yang subur Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai usaha di bidang pertanian seperti menanam padi Soal nomor tiga apa saja yang sudah dilakukan masyarakat daerah kalian untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian? Jawabannya Untuk memanfaatkan kekayaan alam masyarakat di daerahku, menanam padi di sawah serta sayuran Berikutnya, kita akan jawab soal nomor 4 Menurut kalian Seberapa penting mengelola kekayaan alam dengan bijak? Mengapa? Jawabannya, sangat penting. Karena mengelola alam dengan bijak dapat melestarikan alam dan menjaga ekosistem alam agar tetap seimbang. Berikutnya, kita akan jawab pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan nomor 6. Apakah menurut kalian, masyarakat di daerah tempat tinggal kalian sudah bijak dalam mengelola kekayaan alamnya dengan baik? Jawabannya, iya. Karena kekayaan alam di daerahku selalu dilestarikan. Soal nomor enam. Menurut kalian, apa hal yang dapat diupayakan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam yang dimiliki daerah kalian, hingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya. Jawabannya, upaya menjaga kekayaan alam yang dapat dilakukan, yaitu dengan tidak menggunakan insektisida, menggunakan pupuk alami seperti kotoran sapi, tidak membuang sampah di saluran air persawahan. Nah, itu saja yang kita bahas. Nanti kita akan bahas berikutnya di halaman 142. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.